Ring ring, ring ring, ring ring, ring ring, ring ring, ring ring, ring ring, ring ring, ring ring. <gat> ya> Halo, Saya... kamu kok hangat hangat sih? Mana aku katanya mau beliin. Oh iya yeah, ya, yeah. aku lupa. Oke okay, oke. Okay. Kapan Galian... belinya? Ya nggak tahu ya, kapan kan aku masih sibuk pokoknya eh, aku mau si sepatnya ya sabar ya love you, love you too padahal lagi Pokek terus gimana ini minta casing baru gimana caranya biar nggak buang, buang duit banyak Yay, akhirnya sampai ke video episode kedua tentang case kita bisa merupakan case tanpa banyak biaya dan kita bisa hemat uang jadinya di kela pandemi ini untuk kebutuhan yang lain tentunya jadi jangan nggak banyak-banyak spend uang gitu loh untuk kali ini aku akan ya sedikit kilas balik ya kemarin aku bahas tentang cara menghilangkan gambarnya ya jika kalian udah punya case custom kita menghilangkan gambarnya, khususnya ini untuk case yang Wika, jadi bukan khusus untuk soft case atau hard case atau yang lain ya, karena bahannya beda. Jadi, aku merekomendasikan kalian buat memakai case yang seperti itu. Aku melanjutkan case yang persis sama kayak punya aku di video case Jadi, bahannya dari Wika, guys. Jadi, amanlah untuk bahan-bahan yang aku pakai kemarin. Nah, di tahap kali ini, aku akan bahas tentang cara memasang gambarnya Di case yang udah bersih gambarnya setelah melampaui proses yang kemarin Yang episode pertama kemarin Jadi, kali ini aku akan bahas itu, oke? Okay? Kalian masih penasaran kan? Caranya gimana? Nah, habis ini aku akan bahas itu Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like jika kalian suka Dan jangan lupa share juga ke teman kalian ya Biar kalian nggak pakai sendiri ilmu ini kan bisa share ke teman-teman kalian bila teman-teman kalian membutuhkan juga dan kita sama-sama share tentang hal kebaikan kan nggak ada ruginya oke okay? selamat mempraktekkan apa yang aku kasih tahu di tutorial ini dan jangan sampai di skip biar kalian nggak gagal paham oke okay? check this out Nah pertama-tama kita harus cari alat-alat yang kita butuhkan kali ini guys. Contohnya seperti tongsis ya karena kita harus merekamnya. Lebih tepatnya ini aku ya yang butuh hehehe. Kalau yang ini kita nggak butuh kali ini karena ya ini untuk jam kita kan bahas case. Jadi next lah untuk ini. Apalagi ya yang ada di sini yang kita butuhkan. oh ini guys korek guys nah ini kita butuhkan banget nih kali ini bolehlah kita ambil korek tentunya yang bisa menyala ya hmm, cukup lah apalagi di sini nggak ada lagi masa jam lagi buat apa nih jam tapi ini barang langka sih simpan aja lah. oke okay, kita pindah tempat kali ini nah di sini nih baru barangnya masuk-masuk nah ini kita butuh isolasi juga mungkin lah oh bukan sih kita butuh cutter ini lebih penting sih terus kita cari penggaris lalu kita cari gunting guys nah ini penting banget nah udah selesai nah kita langsung nah kita bergeser ke tempat tutorialnya guys kita langsung mulai step keduanya Nah, ini hasil dari kemarin yang aku hilangkan. Gambarnya, guys, agak ya padat parat ya, karena aku terlalu kasar kemarin dan bisa lihat sendiri kan di video kemarin. Setelah ini, kita akan menempelnya pakai stiker, guys, karena sesuai dengan judulnya ya, kita akan memperbarui case yang bekas ini jadi seperti baru dan solusinya pakai stiker. Nah, ini dia, wallah nah ini dia stikernya guys kalian pasti tahu kan ini siapa ya ini Zoro dan Luffy dari One Piece karena si Doi suka banget sama anime jadi aku kasih gambar-gambar seperti ini guys nah gimana caranya membuat seperti ini aku kasih tahu yuk ini dia yang harus kalian siapkan adalah gear kalian hp, pc, atau laptop terserah kalian yang penting kalian bisa buka Aplikasi editing atau software editing seperti Corel Draw, Photoshop, atau Illustrator Kebetulan ini aku pakai Corel Draw Jadi aku tinggal buka Corel Draw Lalu setelah itu aku akan cari gambar yang mau aku buat stiker Nah, gambar yang ini Lalu aku tarik ke Corel Draw-nya Nah, setelah itu kalian tinggal tentukan ukuran sesuai HP kalian Nah, setelah itu kalian bawa ke... Kang, print lalu bilang deh, jangan mau cetak stiker. Beres, yuk kita kembali ke tempat tutorial. Sekarang kita masuk ke penyesuaian untuk HP kita masing-masing, guys. Kita gunting sesuai polanya ya, jangan sampai melenceng-melenceng. Harus hati-hati, atau kita bisa pakai cutter seperti ini. Atau ada juga alat yang ajaib banget kayak ini. Nah, ini cutting tapi manual, guys kita bisa beli ini di all support shop, shop terdekat dan harganya murah banget loh efektif banget buat kalian yang suka memotong-motong kertas seperti aku ini untuk saat ini aku memilih pakai alat ini ya guys karena lebih enak dan praktis nggak memakan tempat dan memakan waktu juga kita singkirkan dulu yuk ini nah, udah kayak gini kita perlu ambil stikernya yang tadi Nah seperti ini kita tinggal ambil stikernya lalu kita paskan ke posisi pemotongnya guys Nah bagian putih-putih ini kita harus hilangkan ya guys Harus yang rapi jangan terburu-buru karena hasil yang bagus itu perlu proses guys Nah kita tinggal tarik seperti ini lalu selesai deh Gampang kan kalian bisa tiru caraku seperti ini Seperti ini guys hasilnya Nah stikernya udah rapi nih Kalian bisa lihat kan Udah kotak seperti ini Kita tinggal tempelnya ke casing ini Nah untuk bagian pinggulnya Atau bagian setengah lingkarannya ini Kita pakai gunting lagi Dan kita pakai kuku untuk membuat tanda di bagian pojok pojoknya setelah udah ditandain seperti ini, pakai kuku kalian ya, atau apapun. Kita gunting seperti polanya. Nah, seperti ini, guys. Setelah selesai bagian pinggirnya, kita bagian ke kameranya. Nah, seperti ini, udah aku kasih pola juga kita tinggal motong sesuai polanya. tapi kali ini kita pakai cutter. oh ya guys jangan lupa kan pakai penggaris juga biar lebih rapi dan lebih eh ya, nanti pandang tentunya kalau udah selesai nanti lebih cantik juga loh hasilnya. biar lebih gampangnya kita ambil bagian yang lurus-lurus dulu ya seperti samping ini kita pakai garis. Lalu kalian tinggal goreskan cutter kalian Pelan-pelan aja Jangan sampai melewati batas yang kita berikan Pertama kali tadi Setelah selesai Keduanya kita kater, Nah kita cek dululah udah bagus belum katerannya kita? Udah kalau udah selesai kita lanjut ke proses yang melengkung guys. Yang melengkung kita pakai ujung penggarisnya yang setengah lingkaran itu. Jadi dia berguna untuk membuat potongan setengah lingkaran yang lebih rapi. Atau kan bisa pakai tutup botol atau apapun yang bentuk bulat jadi bisa dibuat motong itu bagian yang melengkungnya. ini nih, udah selesai rapi banget kan kita coba tempel yuk ke bagian casingnya apakah udah rapi atau belum kalau seperti ini udah rapi lah ya kalau kalian merasa kurang rapi kan bisa atur lagi di bagian amanapun nanti dikater lagi dikit-dikit lah jangan sampai longgar ya jika kalian rasa udah cocok nah kalian yakin ya tempel aja langsung tapi hati-hati sekali lagi karena ini nggak bisa diulang ya jadi kalian harus hati-hati yakin pas posisinya baru kalian tempelkan seperti yang yang aku contohkan kali ini kalian bisa tiru ya hasilnya keren kan? Ini hampir selesai lah. Kurang dikit lagi. Jangan sampai berkerut ya, karena stiker itu rawan berkerut kalau kalian nggak lurus menempelkannya. Jadi hati-hati banget saat menempelan. Nah, seperti ini nih hasilnya. Habis ini aku kasih sinematik lah buat kalian. Biar kalian kepingin gitu loh untuk praktek. hehe setelah kalian melihat videoku ini jangan lupa praktek karena ya aku membuat video ini untuk praktek ya bukan untuk dilihat aja untuk kalian yang ingin buat kan langsung buat aja deh gak usah bikin panjang karena barangnya murah banget dan bisa kalian buat sendiri di rumah